Doa dalam kebimbangan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapa, engkaulah tumpuan iman dan harapanku. Pandanglah anakmu yang sedang dalam kebimbangan ini. Berilah aku kekuatan agar tidak goncang dan jatuh. Terangilah hatiku, agar aku dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan kembali melangkah dengan mantap dalam tuntunan tanganmu. Tuhan, bantulah kami yang sedang bimbang ini, seperti ketika muridmu takut dan bimbang karena diombang-ambingkan gelombang.